Valentino Rossi, pembalap motor paling dikenal dan berpengaruh sepanjang sejarah, di kampung halamannya Tafulia, ada sebuah gereja yang membunyikan loncengnya setiap kali Valentino Rossi menjuarai balapan, bel itu akan terus dibunyikan selama satu jam, tanpa peduli waktu, pagi, siang, atau malam sekalipun.